Okay, lanjut ke presiden yang kedua ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketiga oke okay, lanjut ke presiden yang keempat ya. pusat mengabarkan kalau ini laku nyebucin bro yailah Oke, okay, lanjut ke peristiwa yang kelima. Lu pasti pernah belajar IPA, kan? benda berat itu dipengaruhi oleh satu gaya. Kalau hidupmu terasa berat, berarti belum kebanyakan gaya. Oke, okay, lanjut ke peristiwa yang ke-16. Ke-6 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-ujuh Oke, okay, lanjut ke presiden ke-8 ya. Oke, lanjut ke presiden yang ke-9. <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-10 ya. Gimana nyanya? Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-11, guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12 <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-13 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-14 ya Apa atau apa yang diusup kamu apalagi kalau bukan kau ya apa?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 Oke okay, lanjut ke presiden ke-17. Oke okay, lanjut ke presiden ke-18. <Sukur> Oke lanjut ke presiden yang ke-19. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke terakhir itu ke-20 ya. <SILENCIO> Oke okay guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.